Selamat datang di pertemuan ke-12 eh, mata kuliah Advanced Native mobile Programming. Ya, jadi materi pertemuan kita hari ini adalah tentang notification dan work manager. Oke. Okay? Sebenarnya notification sudah pernah dibahas di week ke ya. tapi kali ini di materi uh, week ke-12 ini kita akan mengkombinasikan notification dengan work manager untuk menciptakan apa yang dinamakan dengan scheduled notifications. Ya, Artinya notifications tetap bisa dijalankan, tetap bisa muncul walaupun app-nya tidak aktif atau app-nya tidak berjalan. Oke, okay. dan um, nanti kita akan melihat bagaimana caranya membuat notification channel, karena Android-Android keluaran terbaru, API level yang terbaru, itu butuh notification channel. Oke, okay. nah uh, kita mulai dengan konsepnya dulu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa contoh notifications. Ya, yeah. notification di Android itu punya berbagai macam style atau gaya atau tampilan yang berbeda-beda. Ada yang Menggunakan gambar yang dibesarkan, ada yang teksnya, ada yang notification yang hanya teks saja, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh style-style yang ada. Ini adalah contoh big text, ya. Artinya, notification punya teks yang banyak dan ukurannya uh, paling mendominasi. Ini adalah big picture style, artinya notification, nya minim teks dan lebih memperlihatkan gambar yang ditampilkan. Model inbox seperti ini, ya ada uh, keterangannya, mil 1, mil 2, mail 3, model uh, inboxnya uh, merupakan notifikasi yang kayak menggrupkan beberapa notifikasi sekaligus menjadi satu keterangan. Kemudian ada model messaging, ada kayak semacam dialognya, ada model seperti ini, dan ada yang model media, artinya um, ada shortcut button yang ditampilkan yang dimana user bisa langsung akses mau di, di bintang ya di favorit di like atau dan sebagainya yang lainnya. Oke, okay, nah kita akan lihat perbedaan push versus scheduled notifications ya. Uh, push notifications merupakan pesan yang muncul um, di device user ya pop-up begitu ya ketika ada sesuatu jadi ada sesuatu yang men-trigger notifikasi ini biasanya push notification di-trigger oleh publisher pada kondisi-kondisi tertentu ya jadi si publisher atau developernya mengirimkan perintah melalui server agar HP HP yang terhubung itu menampilkan notifikasi Okay. Nah, perbedaannya dengan schedule notification adalah uh, notifikasi yang muncul yang kita sudah jadwalkan, sudah kita rencanakan, muncul pada jam-jam tertentu atau pada delay waktu tertentu. Ya kita akan coba hari ini, bagaimana sih caranya membuat schedule notifications? Nah, di sini kita perlu library. Untuk membantu kita membuat yang namanya schedule notifications, di week ke-7 Anda sudah tahu caranya bikin notifications. Nah, di week ke-12 ini kita akan lihat bagaimana uh, menggunakan work manager agar kita bisa membuat uh, notifikasi yang terjadwal. Work manager merupakan API yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu tugas, tugas apapun begitu ya, nggak hanya notifikasi yang akan dijalankan pada delay waktu tertentu tertentu ya untuk itu untuk e, menjalankan Work Manager Anda perlu yang namanya ini ya implementations. Nah ini tolong di copy paste e, ke dalam project ada nanti ya. Oke okay, saya lanjutkan dulu. Nah nanti setelah Anda punya akses ke Work Manager API Anda bisa mulai membuat yang namanya kelas Upload Worker atau Worker class ya. Worker class ini turunan dari Worker ada konteks yang di passing dan ada worker parameters. Ada hanya hanya ada satu uh, fungsi yang harus diimplement yakni do work. Di do work ini silakan ditaruh macam-macam tugas yang ingin dijalankan. Entah dia mengkalkulasi, mengkalkulasi sesuatu, mendownload file, atau apapun lah, mengupload file, dan sebagainya. Jadi ditaruh di dalam sini. Dan fun uh, do work ini akan mereternkan result. Resultnya itu bisa sukses, bisa fail, dan sebagainya. Dan ini kalau Anda lihat, ini return uh, re ya. jadi returnnya selalu sukses, whatever happen with upload image. Apapun yang terjadi, returnnya selalu sukses. Tapi nggak begitu ya. Pada kenyataannya, kita harus checking, apakah image-nya berhasil diupload. Kalau berhasil diupload, maka kita return sukses. Sebaliknya, harus return failure. Kemudian, selain kita punya worker class, kalian juga harus punya yang namanya work request. Ya, work request ini adalah objek yang eh, dipakai oleh work manager untuk menjalankan eh, notifikasi Anda nanti. ya. Nah, ada dua turunan dari Work Request. Ya, turunan khas dari Work Request. Yang pertama adalah One Time Work Request dan Periodic Work Request. One Time requ Work Request itu contohnya seperti ini. Artinya, requestnya dijalankan saat itu juga. Pada saat itu juga, dalam satu kali saja, ya, satu kali saja dieksekusi. Jadi Work Request sama dengan One Time Work Request. Builder ini, My Work ini adalah kelas Worker kelas yang Anda punya, ya, MacBook e ini kemudian build. Nah, ini contoh worker object dari one-time work request. Jadi, dia akan dijalankan satu kali saja, sedangkan periodic book request ini akan menjalankan uh, worker request yang kalian passing di sini uh, dalam waktu delay, ya, dalam delay satu. Satu jam ya, time unitnya hour satu jam ya. Artinya periodic work request ini akan dijalankan um, uh, secara periodik dengan interval satu jam. Oke. Okay. Nah, kemudian ada beberapa konfigurasi lain yang bisa dipasang di dalam uh, work request ini. Antara lain adalah uh, network type. Battery not low, request changing, device idle, storage not low. Artinya kita bisa cek apakah ada jaringan atau enggak gitu ya. Artinya suatu work, suatu work request ini bisa dijalankan kalau ada jaringan. Misalkan Anda butuh upload file, maka Anda harus cek dulu ya apakah ada jaringan atau tidak. Selama tidak ada jaringan, maka worknya tidak boleh dijalankan. Nah, kita bisa kasih batasan semacam itu. Demikian juga battery low. Jadi kita, misalkan kita punya proses di balik layar yang sangat berat, yang butuh CPU yang Uh, lagi free gitu ya, dengan baterai yang cukup banyak, maka kita bisa cek kalau baterainya enggak low, maka prosesnya boleh dijalankan. Nah, ini contoh penerapan works constraint ya, dan kita bisa set constraint ini ke dalam publik request kita. Ini contohnya ya, set required network type, network type amp meter. Ini artinya apabila kalian connect ke WiFi ya, connect ke WiFi, WiFi itu kan jaringan yang tidak dimetri, ya jadi kita sih nggak enggak pernah ngurus kalau selama kita connect wifi kita nggak pernah peduli uh, berapa kilobit yang kita spend ya memang nggak nggak pernah diperhitungkan itu ya kecuali kalau anda tidak pakai wifi anda pakai operator maka ini jadi concern kita sehingga dimetri ya jadi ini artinya kita mau mengupload atau mendownload file yang jumlahnya gede dan butuh wifi kan nah, makanya itu kita cek network tabnya harus unmeter alias wifi Kemudian kita build nya kita pasang di sini. Si work request akan dijalankan apabila constraint ini terpenuhi. Begitu ya. Nah, kalau ini delay work ya, habis itu ada lagi delay work. Kalau yang kalian lihat di sini, ini interval periodical request yang intervalnya 1 jam. Kalau delay work yang kalian lihat di sini, kita bisa bikin one time reward request builder 1 kali jalan, tetapi kita kasih delay ya, delay-nya 10 menit. Artinya, book request ini akan dijalankan 10 menit dari sekarang, tapi dijalankan one time only, one time only. Anda boleh ganti ini menjadi periodik, ya. Jadi, pakai periodik dijalankan beberapa kali seterusnya, ya, dengan ditambahin delay, ya itu memungkinkan. Oke. Okay? Nah, dengan menggunakan delay work ini, kita bisa Uh, membuat notifikasi, nah nanti kita akan lihat oke, okay, berikutnya adalah input data terkadang, work request Anda itu perlu tambahan data dari luar, misalkan ya, kalau Anda upload gambar, maka Anda harus memasukkan URL tujuan agar image-nya bisa dikirimkan nah, untuk memasukkan data dari luar di kelas worker Anda Anda bisa sematkan yang namanya uh, uh, input data ya input data. get double get float get string get apapun kemudian diberi nama key-nya. Ya ini, nah, ini kayak kita meng, menginjekkan data di share preference, menginjekkan data di intent semuanya mirip menggunakan kombinasi key dan value pair. Oke. Okay. Nah, jika ini adalah if sederhana ya, jika tidak ada ini maka return-nya Begitu aja. Nah, ini adalah konstanta key yang harus anda ketahui, anda ingat-ingat agar uh, bisa diakses datanya. Nah, itu cara membaca data. Nah, cara ngirimnya bagaimana? Cara ngirimnya seperti ini, ya. Jadi kita punya, misalkan punya one-time work request, ya. Kemudian tambahkan program ini dot set input data, work data of Nah, ini keynya tuh value-nya apa? Jadi kombinasi key dan value. Ki ini konstanta boleh dibuat konstan, variable konstan silakan. Dan ini harus pas sama persis dengan yang kalian ingin akses di sini. Kalau gagal atau tidak sama, maka bisa jadi uh, false ya return result value ini yang dijalankan. Oke. Okay. Kemudian setelah anda punya worker dan work request, last step adalah untuk meng me, apa ya mendaftarkan atau me, mengantrikan ya membuat urutan antrian mengantrikan work Anda. Oke. Okay. Jadi panggil aja perintah enqueue met method ya untuk pada work request agar bisa jalan. Contohnya kayak gini. Saya punya work request, entah itu one time atau periodik nggak tahu. Kemudian kita panggil work manager get instance require context.enqueue my work. Jadi agak mirip seperti kita nge Folly, uh, ya mirip noterikop Folly. Jadi kita jadwalkan daftarkan. Sehingga apabila resource-nya available, maka request ini akan dieksekusi. Kita juga bisa mengcancel work yang sedang bekerja. Jadi kalau anda punya periodic work yang dijalankan setiap satu jam sampai kondisi tertentu, maka anda harus mengcancel. Kalau sudah kondisinya sudah terpenuhi, untuk mengcancel ini ada tiga cara. Anda bisa mengcancel berdasarkan ID-nya, Anda bisa mengcancel unique work-nya berdasarkan unique unique ID nya Anda bisa mengcancel berdasarkan tag. Yang cancel berdasarkan tag ini berguna apabila Anda punya beberapa book sekaligus yang dijalankan dalam waktu bersamaan dan Anda ingin mengcancel semua, maka semua book itu bisa kita beri tag yang sama. Supaya ngeselnya barengan, oke, okay. ada banyak yang perlu Anda pelajari tentang work manager. Ya, Anda perlu, Anda silahkan baca sendiri work retry and backup, policy, observe work, work chaining, dan sebagainya. baca sendiri sebagai self study materials. Oke, okay, baik, kita akan langsung mempraktikkan work manager dengan notifikasi. Jadi, kita ceritanya nanti mau bikin notifikasi yang scheduled, ya, Anda Buka dulu materi week 8 Baik, um, jadi kita akan membuat suatu notifikasi yang scheduled. Nah, langkah pertama adalah kita perlu membuat notification object dan notification channel-nya. Di sini, kita akan bikin dulu helper kelasnya, notification helper. Jadi, Anda uh, bikin kelas baru, kita akan coba ini uh, di util folder ya udah coba expand di util folder kita klik kanan new Kotlin class kemudian kita beri nama notification helper notification helper class Oke okay. kita klik nah di dalam ini kita akan buat dua variable channel ID dan notification ID private val channel ID Oke okay ini sebenarnya saya mengulang materi di week ke-7 ya teman-teman ya channel ID ini bebas ya mau diisi string apapun yang menandakan bahwa ini unik untuk notifikasi aplikasi saya sedangkan satunya notifications ID ini adalah menandakan notifikasi yang mana ya misalkan Anda punya 100 notifikasi berarti notifikasi ID-nya bisa dibuat uh, beberapa ya notifikasi ini ada satu tentang apa notifikasi ini dua tentang apa dan seterusnya oke okay. nah sekali lagi ini harus integer dan bebas angkanya kemudian uh, nah kita perlu mendownload dua file dari oke okay, kita download dulu yang ada di ULS ya yeah, dua file ini ya tutorial JPEG dan checklist png ya anda download uh, oke okay, save kemudian tentu saja selanjutnya yang anda lakukan dari kedua file ini adalah mengcopy paste ctrl c lalu saya akan paste ke dalam uh, rest folder drawable ctrl v gitu ya lakukan dua kali dari faktor sekali lagi untuk yang versi 2.4 oke okay. oke Ya, refactor. nah Karena apa? Saya perlu gambar ini karena saya ingin menampilkan notifikasi yang ada gambarnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin yang namanya notification channel. Ya, notification channel ini dipakai untuk Android versi-versi yang terbaru, tepatnya di atas Oreo. Ya, yang pertama dilakukan adalah kita mengecek dulu version codes-nya. Jadi kalau misalkan smartphone user itu dibawanya Oreo, ya kita saja tidak perlu pakai notification channel oke langsung aja teman-teman di sini kita tambahkan private fun notification channel sorry ini kemudian kita cek if build version .sdk, sorry ini harus diimpor dulu sdk integer apakah lebih besar dari build version codes .oreo, ya oreo maka kita jalankan program selanjutnya program selanjutnya adalah membuat channel ya full channel sama dengan notification channel oke okay. ada beberapa yang harus passing channel id-nya anda passing kemudian uh, parameter kedua ini juga ID juga ya teman-teman Oke okay, channel ID koma channel ID kemudian notification manager dan derajat kepentingan derajat priority nya kita set default atau Anda bisa ganti yang lain kemudian uh, jika ini tidak nul biasanya kita kasih if ya, if channelnya nggak nul, maka kita do something. Tapi alternatif lain, Anda bisa pakai apply. Artinya apa sih apply? Apply ini artinya kita menjalankan perintah-perintah punyanya si channel. Karena this yang kalian tulis di sini adalah punyanya si channel. Apabila apply akan dijalankan, apabila si channel tidak nul. Artinya program ini tidak nul, tidak exception sehingga di sini kita bisa mengeset yang namanya description ya channel perlu description silahkan ditulis description apapun terserah Anda seperti ini nah selanjutnya kita uh, bikin variabel lagi yang uh, notification managernya ya untuk mulai ini ya menjadwalkan atau mendaftarkan channelnya. Jadi um, konteks konteks objek. Nah ini sebentar. Oke, saya cek dulu. Uh, ada yang salah ya tadi ya sebentar. Saya kelupaan satu hal. Nah, konteks ini harus dipasingkan ya, karena ini kan kelas general ya, kelas general bukan turunan dari activity, jadi tidak punya akses ke konteks. Jadi, supaya dapat akses ke konteks, maka kita pasingkan di sini. ya teman-teman, kita pasingkan sebagai field, konstruktornya sehingga kita bisa akses di sini, get system service, karena saya mau mengakses service untuk notifications. Konteks notification service as notification manager. Jadi, kita mau akses konteks untuk mengakses servicenya, notifications, dan kita ubah menjadi variable yang harus di-casting menjadi notification manager. Melalui variable ini, kita boleh bikin channel, create notification channel dengan variable channel ini, kita pastikan di sini. ya jadi prinsipnya teman-teman um, kita akan jalankan notification channel lalu dilakukan pengecekan apabila oreo ke atas maka channelnya di create di set default priority dan di create notification finally dengan perintah ini baik ya selanjutnya kita mulai uh, maksud saya kita akan mencoba membuat suatu fungsi untuk create notifications kita bikin fungsi untuk create notification Fan, Create notification seperti ini. Titlenya string, message nya juga string. Seperti ini. Nah, kita panggil notification, sorry notification channel yang kita panggil di sini kemudian kita siapkan intent nah oke okay. intent nah intent ini untuk apa teman-teman ya jadi kita pengen kalau uh, si notifikasinya dipencet ditekan maka kita kepengin aplikasinya terbuka jadi uh, kondisi adilogasi tertutup jika notifnya muncul lalu kita pencet, kita akan panggil si main activity, ya aplikasinya terbuka dan otomatis load uh, main activity. Jika sekali lagi jika intentnya tidak nul, maka kita jalankan apply di sini. Kita kasih flags teman-teman, ya kita kasih flags intent flag clear task or intent .flag flag new test definisinya adalah kalau uh, clear Task uh, flag ini akan mengecek apakah uh, uh, uh, udah ada aplikasinya di background atau enggak jika tidak ada maka di dengan aplikasi yang baru dengan uh, aplikasi dan activity yang baru activity new test ini akan menghapus semua stack yang ada di dalam aplikasi Anda Ya, jadi akan dibuat, dibuat stacknya kosongan sehingga main activity menjadi stack, salah satunya stack yang ada, ya. Kalau ini intinya kita kita kasih flex seperti ini. Oke, selanjutnya kita panggilnya. Biasanya kita langsung pakai start activity, teman-teman ya. Tapi untuk kasus ini kita tidak bisa meng langsung menggunakan start activity, ya. Kita harus buat yang namanya pending intent karena um, karena yang menjalankan intent ini adalah work uh, create notifications yang bukan punyanya activity atau punyanya entitas yang lain. Artinya ini akan kita daftarkan di background service ya. Sehingga dia harus menggunakan pending intent yang secara definisi menjalankan intent nanti-nanti, bukan saat ini tapi nanti-nanti tergantung Kapan mau dijalankan? Jadi kita buat menjadi pending intent. Um, parameternya konteks, kemudian request code-nya kita nggak pakai request code ya. Kemudian objek nya apa dan flagnya apa kita nggak pakai juga? intent-nya adalah objek intent yang kita buat di sebelumnya. Oke. Okay. Nah ini, ini yang tadi saya katakan. Jadi pending intennya adalah suatu objek yang kita serahkan kepada aplikasi lain untuk dieksekusi, karena pada prinsipnya intent yang kita siapkan ini belum ada tuannya gitu ya, yang mem yang memanggil ini belum ada, karena uh, bisa jadi activity Anda dalam kondisi tertutup tidak aktif, tapi notifikasinya muncul, nah artinya intentnya ini kita berikan kita serahkan kepada aplikasi yang lain entah itu notification manager alarm manager atau yang lain agar intinya bisa dijalankan Oke? Okay. jadi eh, program pending intent ini kurang lebih kayak memperbolehkan aplikasi lain untuk menjalankan intent Anda dalam kasus kita kita menyerahkan notification manager ini untuk menjalankan intent kita Oke, okay, nah sekarang saatnya kita mencoba uh, muncul, gak nih ya? Kita akan mencoba uh, pending in, uh, Eh, bukan, maksudnya bukan mencoba. Maksud saya, kita akan melanjutkan karena belum selesai ya. Jadi, pending intentnya sudah kita buat. Sekarang kita mau pasang gambar ya di, in, di notifikasinya. Fall icon, mudengen, bitmap factory, dot, decode, resource context dot resource r .drawable, gambar yang kita punya 22 oh sorry ini harus diimpor dulu supaya bisa diakses to do char caranya oke okay. kemudian kita buat notifications objeknya notification compact build context, channel id kita kasih small icon air throwable checklist kita kasih large icon kalau large icon ini harus bitmap ya jadi nggak bisa langsung panggil dari resource seperti ini kemudian kita kasih judul judulnya based on title yang sudah di di sini dan tentu saja kita kasih message-nya atau teksnya set content text message seperti ini. Oke. Okay. Kemudian nah, selanjutnya kita nge-set jenisnya, set stylenya. Tadi seperti saya jelaskan di awal ada macam-macam style, lalu yang saya akan pakai dari ini adalah big picture style. Jadi nanti gambarnya akan Gede ya, gede gambarnya. Dot uh, big large icon, sorry, big picturenya pakai icon. Dot big large iconnya tidak ada. Oke, okay. kemudian set konten pending, pending. Internya kita pasang di sini, artinya kalau ini dipasang, artinya notifikasinya akan menjalankan sesuatu kalau dirinya diklik jadi kalau dirinya dipencet uh, dia akan mengerjakan pending intent yang sudah kita siapkan yang nantinya akan membuka apa main activity priority nih bisa di-set walaupun Anda sudah ngeset sebelumnya priority default tapi Anda bisa panggil di sini kalau mau merubah uh, default priority-nya misalkan high, low, dan seterusnya oke, okay. dot build Nah kita sudah punya notifications lalu kita perlu bantuan notification manager untuk mengeksekusi eh uh, ini notifikasi kita from konteks.notify sorry ini harusnya kompet notify, notifications ID dan notifications, oke? Okay? Jadi kalau misalkan Anda punya sebagian di dalam aplikasi yang bisa mengirimkan notifikasi yang berbeda, misalkan notifikasi satu ini untuk mengnotifikasi user kalau ada pesan baru masuk, atau notifikasi dua untuk menotifikasi user bahwa ada suatu pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Nah itu berarti anda perlu membuat beberapa notifications ID karena peruntukannya berbeda-beda. Oke, okay. kalau sudah ya ya kalau sudah sekarang kita akan coba di uh, create duh ya. Anda coba lihat di bagian uh, sebentar, layout create -to do Ya masih ingat ya ada Create to do Button berarti anda tambahkan program di sana Create to do Fragment. Nah ini maaf teman-teman ini uh, belum saya ubah menjadi yang punya saya nih ya belum saya ubah menjadi data binding. Tapi secara prinsip nanti anda bisa ganti sendiri menjadi data binding ya. Ini masih pakai masih pakai Android. Android X aksesnya jadi, nanti Anda bisa ubah sendiri jadi data binding. Oke, okay, nah di bagian sini mungkin di atas saja ya. Kita panggil notification helper yang kita sudah buat, kita passingkan objek konteksnya view .context, kemudian kita panggil create notifications. Oke. Okay tudo created ya seperti ini teman-teman ya jadi kita panggil create notifications ya Ingat tadi kita punya notifications uh, create notification ini kita ada title dan message yang kita pasingkan. Jadi kita pasingkan title dan kita pasingkan message-nya di sini. Nah ini apa? View context ini adalah konstruktornya. Kalau anda lihat di atas konstruktornya uh, ini ya, file context ya, minta konteks objek kita pasingkan juga. Oke okay deh. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah. Kita akan coba dulu sebelum saya masuk ke book manager, kita akan coba run dulu apakah notifikasinya benar-benar bekerja. Oke, okay, baik kita akan coba menjalankan uh, create-nya ya. Kita akan create to do baru. Kemudian, kita pencet tombol create to do. Nah, kita akan perhatikan akan muncul notifikasi ya di sini. Ada style picture notifications ada message, ada title, ada small icon, dan ada large icon. Oke, okay? baik. Nah, kita sekarang masuk ke book manager. Jadi, kita kepingin notifikasi yang telah kita berhasil buat itu. Bisa dijalankan walaupun aplikasi dalam posisi tidak aktif, ya. Sehingga kita perlu yang namanya Work Manager. Di sini kita perlu mengimplement Work Manager ini ke project kita. silahkan kalian buka uh, Gradle Scripts, build Gradle, kemudian di bagian Implementations tambahkan ini ya, Implementation AndroidX Work, 250 pencet tombol signal, tunggu beberapa detik. Oke, okay. jika sukses maka kita bisa mulai menggunakan worker Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau bikin to -do worker atau worker kelas yang baru Ya, Di sini kita menuju ke utility package, di kanan New Kotlin Class File, Anda ketik to-do Ya, Ini kelas to -do worker yang masih kosongan Kemudian kita akan extend menjadi worker. Jadi kita extend menjadi worker seperti ini. Alt Enter, import. Nah, untuk konstruksinya sendiri yang perlu dipasangkan adalah konteks dan worker params. Konteks dan file. Ini saya Alt Enter dulu. Uh, worker params. Maaf, uh, params worker parameters seperti ini kemudian untuk uh, si turunannya, uh, parentnya kita passingkan objek itu konteks dan params. Uh, kita sebenarnya tidak terlalu otak-atik parameter di sini, teman-teman. Ya, kita uh, hanya perlu konteksnya, tetapi karena kelas parentnya butuh params, maka kita tetap buat. Nah, ini ada error karena ini adalah interface yang harus diimplement hanya satu aja yakni Duo nah akan muncul fungsi baru function Duo di function duok ini kita tinggal memindahkan yang tadi ya jadi uh, create to do fragment ya nah yang bagian notification helper ini saya cut ctrl x lalu saya uh, copy paste di sini ya ini bukan view konteks tetapi konteks biasa. nah seperti ini teman-teman. oke, okay. uh, input data ke title. nah kalau anda lihat di sini, um, kalau kita hardcode kayak gini, maka fungsi dialog ini akan selalu nelurkan title yang sama seluruh. demikian juga message-nya sama terus begitu ya. oleh karena itu kita harus ganti ini agar lebih fleksibel, bisa digonta-ganti dengan uh, string yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita manfaatkan yang namanya input data, ya, input data.get string dan kita kasih key-nya misalkan title. Eh biasanya huruf besar ya, teman-teman ya, title. Kemudian input data lagi get string untuk yang message. Jadi ada title dan ada message. Nah, oh ya lupa, ini harus di toString karena uh, supaya uh, hasilnya berupa string yang yang tidak bisa diubah-ubah lagi. toString, oke. Okay. Nah nanti kita bisa ubah-ubah ini lewat uh, activity ya, lewat activity. Oke, okay, kemudian returnnya saya, saya anggap selalu sukses result selalu sukses. Anda nah, tinggal return, selalu sukses. Oke, okay, nah sekarang kita bikin yang namanya work request. Kita sudah punya tutup worker, sekarang kita tinggal pakai ini di uh, create tutup fragment -nya. Jadi di contoh kasus ini di bagian button listener tutup itu, kita mau tambahkan, uh, kita akan buat work Requestnya. nya For my work request, sama dengan eval aja ya nanya ya Kita hanya bikin one time request, one time work request builder di dalam sini Anda pasingkan nama kelas todo nya tadi. Jadi di sini kita pasingkan todo worker tipenya, maksudnya. Jadi one time work request builder ini akan mengembalikan uh, objek berupa tipe todo worker dan uh, kita bisa ini ya kita bisa panggil beberapa fungsi set initial delay misalkan 30 jangan jangan 30 ya 10 detik aja ya 10 detik time unit seconds seperti ini kemudian ingat ya tadi karena kita pakai input data di dalamnya ada input uh, data mana dari worknya ini ya ada input data maka kita harus pasingkan datanya set input data Uh, work or data off, uh, cuman ada satu aja yang kita passing yakni type e eh, dua ya dua maaf dua tuh, nah misalkan to do created koma message betul ya tadi sama kan ya message message tuh a new nah seperti ini. ini contohnya aja ya jadi kita punya dua input data yang dimasukkan ke dalam work request title dan message kalau sudah kita tinggal nge-build si work request ini oke okay. jadi yang saya lakukan adalah saya bikin one time work request dengan delay 10 detik ya jadi one time artinya request ini dijalankan satu kali saja oke okay. berikutnya adalah kita panggil work manager get instance require context kemudian kita queue ya kita queue si my work request ini jadi kita daftarkan setelah setelah dialokasikan oleh sistem oleh android maka kita tinggal tunggu aja 10 detik kemudian harusnya notifikasinya dikerjakan ya. karena pada dudu worker ini kita panggil notification Worker dan create notifications oke, okay. kita akan coba uh, kita akan coba uh, cek langsung teman-teman oke, okay. nah kita akan coba tunggu 10 detik aja setelah menekan tombol create baik, ya teman-teman kita akan coba create worker lagi test delay test seperti ini ya high priority create to do nah kemudian saya akan tutup aplikasinya oke okay, kita akan tunggu 10 detik teman-teman 10 detik soalnya ya nah Muncul di notifications, nah, tutunya muncul, man, man, ya. Jadi, uh, kita berhasil menggunakan work manager untuk membuat delete atau scheduled notifications. Oke, okay, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yakni saya kepingin bikin notifications yang muncul pada tanggal dan jam tertentu. Masalahnya adalah work manager memang tidak didesain untuk menjalankan request pada jam dan tanggal tertentu. Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh Work Manager adalah membuat delay, teman-teman ya, membuat delay sekian detik, sekian menit, sekian jam, begitu. Kalau anda kepingin benar-benar spesifik jam dan detik tanggal tertentu, maka solusinya adalah anda bisa menggunakan Alarm Manager API yang kurang lebih mirip seperti book Manager ini. Oke, tapi kita akan mencoba book Manager untuk membuat hal yang serupa. Oke, okay, propose solutions-nya untuk membuat schedule notification pada jam dan tanggal tertentu, yang, yang bisa kita akali adalah mengubah tanggal dan jam tersebut menjadi unix timestamp. Timestamp adalah jumlah detik yang berlangsung mulai sejak tahun 1970 hingga sekarang ini. Jadi itulah uh, suatu cara yang digunakan oleh komputer untuk selalu menyamakan waktu untuk kepada siapapun uh, di seluruh penjuru dunia jadi kita punya timestamp yang lama eh sorry timestamp yang sama dan kita tinggal mengkonversinya menjadi timestamp masing-masing sehingga eh, ini adalah kayak general time ya general time unix timestamp adalah detik yang berlangsung sejak tahun 1970 hingga saat ini hingga detik ini nah, yang kita lakukan adalah mencari perbedaan atau selisih mencari selisih dalam detik antara Jadwal yang kita tetapkan dengan waktu saat ini, ya. Misalkan keluar sekian ribu detik, nah kita kasih delay dengan angka tersebut. Nah ini akal-akalannya seperti itu. Sehingga sekian ribu detik baru notifikasinya jalan. Oke. Okay. Nah kita akan menyiapkan dulu data binding di dalam tutup fragmen karena tadi saya katakan. Um, bagian project yang ke-8 ini memang belum pakai data binding ya teman-teman Oke okay, sebelum ke sana siapkan dulu Vector Asset uh, Baseline Access Time dan Baseline kalender. Kenapa? Karena saya mau pakai Date Picker dan kalender Picker Oke okay, kita langsung klik kanan trouble New Vector aset Carilah, Carilah Alarm Ya yeah, Access Alarm Oke okay, Next, Finish lakukan lagi kali ini cari yang kalender oke okay, selesai nah untuk mengubah notifications eh sorry untuk mengubah uh, menjadi berita binding di create ini maka yang seperti biasa yang kita lakukan adalah memwrap semua isinya dengan layout oke okay dengan layout seperti ini kita wrap eh sorry oke okay. selanjutnya kita akan mengkat bagian XML namespace ke dalam layout seperti ini oke okay. itu yang pertama selanjutnya kita menambahkan variable to do listener radio listener ini bisa di copy paste dari edit to do, ya dan kita akan create data binding Oke, okay. um, ya ini pertama adalah kita punya interface untuk button itu eh, click listener. Uh, tapi ini kita kerjakan dulu data variabel tutu. Ini diambil dari com tutu a model si do do. Nah seperti ini. Kemudian radio listenernya ini kalian kopas aja dari fragment edit to do ya. Jadi ini kita tinggal copy paste, control C, uh, create to do, Ctrl V. Oke, okay, karena sama persis ya teman-teman. Kemudian create data binding on correspondent uh, view. Maksudnya adalah uh, di bagian, ini sebentar ya, saya coba buka edit to do dulu. judul title tapi sebenarnya tidak perlu ya karena create to do itu tidak perlu pakai binding ya hanya edit yang pakai kecuali yang uh, ini kecuali yang uh, radio listen sebentar ya saya cek dulu nah ini dia ya kita akan kopas di bagian create to do, radio button Oke, kredit dulu. Nah, jacket ya, kredit ceket jacket control V, ya. Kalau prioritasnya tiga, kita return true. Kalau bukan, berarti return false. Kemudian on clicknya kayak copy juga, teman-teman. Copy, ya. Lakukan yang sama untuk radio button yang kedua. lakukan yang sama untuk radio button yang ketiga ya seperti ini oke okay, tiga buah radio button dan yang lainnya ini uh, ya uh, perlukah sebentar ya ya oke okay. ya button buttonnya ini kita perlu buat juga di standarnya. untuk uh, edit teksnya yang notes kita masukkan seperti ini to-do notes kemudian edit text yang title kita masukkan juga aja deh seperti ini sudah, nah selesai tinggal yang belum adalah ke interface untuk button -nya. jadi Anda buka interface kita sudah punya banyak interface di sini. Saya tambahkan lagi interface uh, button add to do, klik listener, font on button add to do. Cuman ada satu parameternya, sama seperti yang lain, yakni view. Oke, okay, kemudian variabelnya di create to do, kita buat juga variable name-nya adalah listener dan kita comot dari si uh, apa, util eh, sorry, sorry, kok util ya, maaf view. view. Uh, tadi nama listernya adalah button add. Nah, ini dia. Jadi, kita buat variabel yang mengacu pada list interface. Interface listener button add yang tadi kita buat. Dan yang yang harus dilakukan adalah membindingkan ke, dengan button click. Button click-nya ini, teman-teman. Uh, Android. OnClick. Add listener on button add to do seperti ini teman -teman, ya jadi kita sudah punya bindingnya jalan on click yang kita lakukan selanjutnya mengimplement button add to do click listener di dalam create to do fragment Yuk kita balik ke create to do fragment uh, di bagian yang atas ini kita kasih koma uh, button add to do click listener seperti ini dan kita alt enter implement on button nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah memindahkan memindahkan isi dari apa namanya button create to ke dalam button add to -do. Jadi, yang button create to lama ini Anda bisa komen dulu karena kita nggak pakai lagi. Sudah kita ganti ke data binding, kita komen dulu. Nah, kita buat data bindingnya dulu. To do okay. uh, grade to do binding oke kalau emang nggak muncul fragment grade-to-do-binding Anda perlu uh, nge ya perlu nge-build project -nya. kemudian kita ubah dikit di on -grade view. di sini kita initialize data binding menggunakan data binding inflate. container false, oke okay, selanjutnya kita return data binding dot root, berarti ini sudah tidak dipakai lagi. Nah, jadi artinya layoutnya sudah menggunakan data binding, oke. Okay. Listener untuk si button button create ya, uh, jadi di button on di fungsi on view create maksudnya Uh, view modelnya udah benar. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menginisialis data binding pending dengan ya dengan uh, dummy, eh apa? dengan objek kosongan ya. Jadi e title-nya isi kosong, null diisi kosong, priority-nya 3 dan is done-nya Jadi kita punya create, uh, kita punya kelas objek dulu yang kita kosongin ya, karena posisi create, create awal, semua posisinya kosong, seperti ini kemudian kita set up listener listener untuk uh, radio listener dan untuk button -nya. nah, yang saya kelupaan adalah mem membuat ya. ini masih error yang kelupaan adalah meng mengkoma di sini agar dia mendengarkan radio listener. Ini sebaiknya saya kopas aja dari uh, edit itu fragment karena programnya sama persis. Jadi ya, radio klik listener di sini kita koma, control V. Jangan lupa di implement on radio klik di sini kita juga akan mengkopas isi radio klik yang cuman sederhana ini aja tagnya ya saya nggak menjelaskan fungsinya ya karena sudah dijelaskan di sebelumnya di mata, materi data binding oke okay, kalau sudah ya sudah beres tidak error nah sekarang kita memindahkan nih ya kita memindahkan buttonnya program yang ada di buttonnya itu ke dalam situ ke dalam uh, on button Oke, okay. okay, uh, mungkin ada bisa di copy paste, sebentar saya cek dulu. Oke, okay. to do, oke. Okay. Alright, sepertinya ini aja yang Anda bisa pindahkan. View model, add to do. Nah, to do ini kita dapatkan dari data-binding.to.do ya itu ya yang dilakukan kemudian kitosnya kita pasti pakai Oke okay, konteksnya ganti aja jadi v eh sorry kemudian nah tinggal make request Anda tinggal Navigation-nya ini kita pasang, over requestnya Anda tinggal kopas dari sini sampai sini. Control C, control V. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sudah semua sih ya. Di, jadi, Anda bisa delete ini sih. Sebenarnya, Anda bisa delete button create nya jadi sudah kita pindahkan ke binding on button add to Oke, okay. untuk radio listener tadi kita sudah copy sih ya teman-teman ya, kita sudah kopas on radio klik. mungkin agak berbeda dengan yang di slide, tapi secara prinsip sama aja. Oke, okay, kita akan uh, jalankan dulu data pendingnya, apakah berhasil ya tadi ada yang error sedikit teman-teman ya, -teman. jadi data binding to ini nullable, sehingga kita kasih double exclamation mark, double tanda seru di sini supaya tidak error. Oke okay, ya, kita akan coba klik create, kita coba uh, masukkan data lagi, testing aja, create to do, ya berhasil ya, sambil ngetes uh, notifnya lagi ya teman-teman ya, kita ngetes notifnya. Oke, okay, berarti notifnya jalan, keriduannya juga jalan. Sudah kita ubah menjadi data binding. Baik, uh, mari kita lanjutkan ya migrations. Oke, okay, baik. Uh, kita akan menambahkan field baru, yakni tude date-nya, date yang menyimpan kapan uh, tudunya ini tude date-nya kapan begitu ya. Um, kita akan menambahkan field baru date and time. Sayangnya, SQLite itu tidak support date and time ya, di time data type ya. Jadi mereka nggak punya, nggak punya data type ini. Yang ada adalah data type sederhana kayak string dan number ya. Untuk itu kita bisa mengakalinya dengan menyimpan menjadi integer ya. Kenapa? Karena kita mau nyimpan dalam bentuk Unix timestamp supaya memudahkan kita nanti untuk membuat Uh, schedule Notifications. Oke, okay, jadi instead of menyimpan dalam bentuk format tanggal, saya akan menyimpan dalam bentuk Unix Time time Oke, okay. yang pertama dilakukan adalah kita mau uh, lihat modelnya, ya. dulu database-nya anda buka karena saya mau upgrade menjadi versi selanjutnya. Anda ganti jadi versi 4 Oke, okay. kemudian uh, kita tambahkan field baru di DAO-nya. Yeah. eh sorry, uh, di modelnya dulu ya, nah di modelnya ini ada field baru, koma column info, mm, name, to do, date, var, to do, date, yang tipe nya adalah integer, Detik yang tiga yang tiga, oke. Selebihnya, tidak ada yang berubah. Nah, kemudian uh, yang dirubah selanjutnya adalah membuat migrasi. Karena kita mengotak-atik kelas maka jangan lupa untuk membuat migrasinya. Migrasinya ada di dalam util.kt Ya, kita punya satu, dua, tiga, dan kita punya tiga empat ya tiga ke empat dan isinya jangan lupa ini juga dirubah tiga menuju 4 edge keliru tiga menuju 4 isinya adalah uh, kita menambahkan kolom to do date to do date yang tipenya integer default not null Oke okay. jadi ini yang kita buat migrasinya dan jangan lupa migrasinya didaftarkan di dalam sini dan juga harus didaftarkan di tuduh database-nya di sini di dua tempat oke okay. okay, um, kita coba jalankan lagi jangan sampai ada error dengan proses migrasinya ini kita akan coba play Ya, waktu saya build muncul error ya, no value pass for parameter to date. Ada di file apa ini ya? create to do fragment ya jelas karena ada satu tambahan field baru. Ya kita kasih nol aja di sini, teman-teman. Oke, okay. kemudian kita coba play lagi. Hasilnya seperti ini, tidak ada error dan uh, artinya to do date-nya sudah berhasil di uh, sudah berhasil ditambahkan migrasinya sukses. Oke, okay. oke okay, teman-teman, tadi kita sudah melakukan data binding dan sekaligus uh, apa, membuat migrasi ya supaya mengakomodasi data date time ini. Nah selanjutnya kita akan menambahkan picker, picker ada dua yang kita masukkan date picker dan time picker. Oke, okay. untuk itu kita mesti menambahkan dua text input baru. Anda buka create to do fragmentnya yang layout ya redtuduh yang bagian layout saya balik ke desain masih ada tempat kosong di, di bawah sini kita akan menginputkan uh, teks input layout di bawah sini oke okay. Oke okay. kita drag ke sini kita drag ke sini kita drag ke sana nah kemudian eh uh, Oke, okay, cek dulu 2424. Oke. Okay. Kita cantolkan 24, kita cantolkan 24. Jar atasnya 16. Okay. Eh. Yeah. Ya. 16 pastinya. Oke, okay, kemudian kita Uh, kita tambahkan n-icon n-icon throwable nya di sini yang pertama adalah date jadi kita kasih ini oke okay, ini kenapa tidak kenapa gelap ya ini ya nanti saya cek ya kemudian n-icon mode-nya menjadi custom oke okay, kemudian date ya untuk edit teksnya jadi bagian ini bagian edit teksnya anda ganti namanya menjadi date. nah ini ceritanya edit teksnya ini saya tidak mau user bisa ngetik gitu ya nggak kepengen user bisa ubah ubah karena saya kepengen dihandle oleh picker jadi nggak perlu diubah ubah oleh si user dengan kata lain ini kita sedikit akali Oke, okay, nya dihapus dulu. Kita sedikit akali dengan menambahkan enable di jadi true. Kemudian focusable menjadi false. Menjadi false, klik manual ya. Jadi artinya edit text-nya ini tidak bisa fokus. Karena nggak bisa fokus, maka tidak bisa memunculkan keyboard virtual biasanya di teks yang fokus dia akan muncul keyboard virtual sehingga mengakibatkan user bisa mengedit-edit nah kita setnya jadi focusable oke okay. menjadi false nah uh, ya saya rasa itu jangan lupa kita masukkan hint juga untuk uh, teks input layoutnya kita masukkan hint pick edit ya animation enable, hide enable. Oke. Okay. Oke, okay, kalau sudah iya. Oke, okay, ya. Kalau sudah lakukan yang sama namanya di bawah sini. Jadi kita drag and drop lagi kita teri ke bawah 16 kita cantolkan ke kanan, cantolkan ke kiri, jadikan 24, jadikan 24 uh, kita rubah hint nya menjadi pick a time uh, kemudian hint anisim able ini ini in dua-duanya true Oke, okay, kalau sudah kita masuk ke inputnya, D nya dihapus, edit textnya kita ganti id-nya menjadi text time, text time, kemudian uh, sama ya enable-nya menjadi true, focusable-nya menjadi false, ya, yeah. oke. Okay. Ya sudah beres, selesai. Ya, oke. Okay. Uh, kemungkinan juga ini yang kelupaan dari awal, kemungkinan juga uh, tampilan yang anda buat ini bisa lebih besar daripada layar smartphone yang yang apa, yang kecil ya. Jadi bisa jadi nanti ada area yang tidak terlihat. Oleh karena itu kita perlu nambahkan scroll view oke, okay, anda cari scroll view scroll view ini, taruh aja di dalamnya frame layout kemudian pindahkan seluruh constraint layout ke dalam scroll view nah, linear layoutnya scroll view ini dihapus aja ya, di replace dengan constraint layout masukkan ke sini beres, ya, artinya sekarang si uh, uh, apa? Seluruh layout saya sekarang punya punya fasilitas bisa di scroll atas dan bawah. Oke, ini saya tadi lupa membuat agar create to-do-nya ini berada di bawah berada di bawah uh, edit edit text ya yang picker tadi. Oke, okay, saya anjur dulu, teman-teman. Sebelum saya pindahkan, saya set geser dulu ke bawah sini. Oke, okay. nah, oke, okay. kemudian. <tuh> kasih jarak 16 gitu ya kali nah sip setelah itu kita pindahkan semuanya balik ke scroll view ya oke okay, aman beres sekarang kita uh, mau bikin dua listener satu untuk time, satu untuk date ya kita balik ke interface tambahkan di bawah Interface ini digunakan untuk me men-trigger, men-trigger uh, prok apa pikernya ya, on date click. itu yang pertama, yang kedua copy paste saja. sudah nah kita sudah punya dua interface, selanjutnya kita buat listener-nya di layout fragment create di dipindah ke code. oke okay, di sini kita buat dua buah listener variable, yang pertama adalah listener listener untuk date, com, eh uh, apa tadi ya? View, uh, date, klik listener. Betul ya? Oke, okay. kita kopas saja Ini jadikan listener time. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan listener untuk uh, binding listener untuk ini ya, untuk time dan date nya jadi anda cari text input tadi yang ini harusnya untuk time berarti di sini ya Nah Android on click ya tunggu tunggu tunggu tadi saya kasih nama apa tadi Oke, okay, listener score time on time click. Nah, seperti ini ini saya akan kopas kayaknya ini ya, ini date. Berarti ini edit teksnya di sini. On click listener date on date click. sorry. Nah. Oke. Okay. Kemudian kita implement dua listener ini di dalam uh, create-to-fragment. Caranya sama kayak tadi, kita tambahkan di sini, koma, uh, date, click listener, time, click listener. Oke, okay. karena uh, kita mau hitung timestamp, maka kita perlu variable-variable ini, ya menghitung unix timestamp-nya, Oh iya sebelumnya jangan lupa diimplement dulu teman-teman Dua ini Oke okay. Akan muncul dua function baru Kita tambahkan dulu Far year 0 Far month 0 Far day 0 Far hour 0 Far minute 0 Secondnya nggak usah Ya seperti itu Nah, kemudian kita mainkan um, yang baru, ya. Listener date sama listener time-nya di sini. Jangan lupa, ini penting: uh, date listener, date, this data binding dot listener time di sini adalah interface yang kita sudah siapkan, ya, di dalam interface tadi ya sudah kita implement di sini ya. Nanti uh, duanya ini akan di ke masing-masing fungsi yang kita buat ini. Oke. Okay. Um, satu lagi yang perlu di Yakni si date pickernya. Date picker dialog dan time picker dialog. Ini kelihatannya sudah panjang ke kanan. Saya akan enter. Jadi ini. Sekali lagi lakukan yang sama. Implement member. Oke, okay, kayaknya ada yang keliru nih. Ya, date picker dialog, bukan semuanya ya, on date list set listener. Sama, time picker dialog dot on time set listener. Dan kita tinggal alt enter, implement member, semuanya. Jadi kita punya uh, 1, 2, 3, 4 ya, empat fungsi baru di sini. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama adalah untuk date click-nya pada apabila di kliknya dipencet maka yang kita lakukan adalah membuat kalender uh, membuat objek kalender, get instance lalu kita set up tanggal eh sorry maksudnya um, kita ambil tanggal bulan tahun hari ini saat ini full year sama dengan c.get get calendar year month day day of month oke okay. habis itu kita akan uh, men-trigger date ya menteri date picker, ya. men date picker. Uh, activity dot let ini nah um date picker dialog it comma this kita pasingkan semua month day dan finally kita punya show oke okay. nah jadi sebenarnya uh, aktif uh, date picker dialog ini perlu activity jadi kita buat seperti ini Listener Disney ini akan mengacu kepada on uh, date uh, si date pickernya uh, ke ini ya maksud saya ke dalam creditu nya itu sendiri. Oke, okay, jadi muncul nanti date pickernya nah, lakukan hal yang sama. Ini saya copy paste ke dalam on time click. Bedanya adalah ini bukan German tapi hour hour of day ini menit sudah. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah ini langsung kita punya time picker dialog activity this hour minute dan uh, kita memformat Date formatnya kita mau mau pakai apa? Date formatnya uh, is, oke okay, saya katanya kelihatannya salah import ini, teman-teman. Oke, okay, date format saya cek dulu. Date, date formatnya mungkin salah import. Saya hapus dulu ya. Nah, karena importnya ada macam-macam ada yang Java text, ada yang eh uh, ASCII text ya yeah, bentar. dot is 24 hour format. Kalau saya buat seperti ini, kita akan lihat dia importnya apa ini. Mana ya ada dia. date form nah, Android text format yang betul ya. Jadi jangan sampai salah import Android text format karena kita mau mengubah format jam dan detiknya itu menggunakan 24-hour format ya Jangan lupa di .show Oke okay. kalau Anda mau Anda juga bisa rubah tampilan dialog ini seperti cara ini tapi ya terserah menggunakan lambda atau tidak oke okay. nah jadi kalau text edit teksnya diklik akan muncul progress bar semacam ini nah ini buat apa on date set sama on time set ini kalau di, uh, ditutup dialognya jadi dialognya ditutup artinya kita sudah milih tanggal kita sudah milih jam dialognya ditutup maka fungsi ini akan di trigger dengan kata lain kita harus uh, mengubah menjadi uh, timestamp ya unix timestamp oke okay? kita mulai dengan date dulu kalender get instance .let, ya uh, kita set uh, year year month dan day of month. Jadi kita akan mengambil inform kita akan membuat kalender dengan informasi dari year month. Dan day of month yang passing oleh date set ini, ya ketika pickernya ditutup. Kemudian kita set data binding root dot txt date set text kita meng, apa namanya, mengisi informasi di edit textnya, di to, to string. nah ini maksudnya apa day to string dot start, start length 2 ini nanti um, uh, sebentar saya cek uh, nah nanti dia akan kembalikan sebuah angka ya day, day of the month nya nih sorry ini harusnya Day of the month ya, day of the month. Day of the month ini akan mengalihkan sebuah angka, 1, 2, 3, tergantung tanggal yang dipilih oleh user. Yang pasti, jika tanggalnya kurang dari 10, maka yang dikembalikan adalah angka tunggal ya. Jadi kayak angka 3, 4, dan seterusnya. Dengan menggunakan pet start, kita bisa menambahkan leading zero, traffic zero di depan angkanya itu dengan total lainnya adalah 2. Jadi kalau tanggal 10, eh, tanggal 9, maka muncul tulisan 09 seperti ini. Ya, jadi itu gunanya pet start jadi uh, helpful banget ya teman-teman kita plus kita copy ctrl C kita ctrl V kita ctrl V ya untuk itu tang tanggalnya udah berikutnya apa bulan ya ini kan saya di bulan dan ini yang terakhir kita ganti dengan tahun oke okay. dan jangan lupa this year sama dengan year This.month Month, month This.day Sama dengan day of month Oke okay. Hati-hati dengan uh, Bentar ada yang keliru lagi kah disini Sebentar ya Oh ya yeah, ini hampir lupa Dikasih pemisah minus Dikasih pemisah min Ya yeah. Yang belakang gak usah Ya ini hati-hati uh, ya. Mountnya itu starting dari 0 ya. Januari ya. Jadi ini sebenarnya harus ditambah satu dulu. Ya kalau mau pas Jadi mountnya di plus 1. Baru di string, Baru di pass start. Karena kalau kita ngisi Januari. Maka dia akan mountnya akan nol Ya agak aneh di sini. Oke. Okay. Kalau mau langsung aja Anda bisa kurung begini ya teman-teman ya. Plus plus one seperti ini. Oke. Okay. Oke. Uh, lakukan hal yang agak mirip dengan si on time set push data binding root text time set text hour of day to string pad start 2 0 pemisahnya adalah menggunakan karakter titik 2 seperti ini plus uh, minute to string pad start 2 0 Oke, okay, nah hour sama dengan hour of dan this.minute sama dengan minute ya, oke okay. baik, yang barusan kita lakukan adalah tadi ya kita menginitialize pickernya menggunakan tanggal hari ini menggunakan jam sekarang on date set ini kita mengeset tata data bindingnya agar nilainya sama dengan apa yang dipilih oleh user demikian juga yang waktunya. Oke, okay, untuk selanjutnya adalah kita mengkalkulate, mengkonversi uh, tanggal yang di set user dengan tanggal saat ini. Kita lihat jaraknya, distance-nya. Ya, kemudian dari itu kita bisa convert menjadi seconds, menjadi Unix timestamp. Oke, okay, jadi ini semua dilakukan di on button tudu, on button tudu add to do di sini. Oke, okay, kita akan Uh, butuh bantuan kalender, kemudian kita set uh, year, month, day, hour, minute. Itulah inilah alasan kenapa kok, kok di awal kita siapin variabel supaya kita bisa siapin di sini. Kemudian kita ambil tanggal sekarang dan jam sekarang. Ya, ini untuk mengambil jam sekarang lalu kita hitung diferensi si waktunya atau selisih waktunya um, antara ini ya antara kalender yang di set schedule yang di set yang ini c dengan hari ini ya caranya adalah kita ambil sayangnya nggak ada second di sini ya Time in second. Kalau coba adalah ada time in second itu memudahkan. Yang ada di sini cuman time in millisecond. Sehingga harus dibagi seribu, teman-teman. Untuk memperoleh... Long ya, sorry. Untuk memperoleh detik. ya. Jadi millisecond ini dibagi seribu. Kedapatan Unix timestamp dalam bentuk detiknya. Dikurangi dengan today sekarang ini. Nah, ada... Uh, hal yang perlu diperhatikan bahwa tanggal dan terutama jam ya jamnya dan tanggalnya itu harus lebih besar dari tanggal sekarang ya supaya tidak error saya tidak lakukan mengecekan untuk itu ya sehingga dengan kata lain tanggal yang diset selalu lebih besar daripada tanggal hari ini tuh kemudian uh, binding root. Uh, eh, sorry, the to do to do date dengan uh, time millisecond bagi 1000 L ingat, karena tetap bandingnya itu menyimpan unix timestamp itulah mengapa uh, itulah mengapa harus kita simpan dalam bentuk unit timestamp juga jadi kita ambil time listnya dibagi 1000 l oke okay, kalau sudah uh, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengubah durasinya bukan 10 lagi tetapi diganti sesuai dengan div ini oke okay. jadi div ini dikurangin ya dikurangin dari time time in milliseconds yang yang saat ini yang yang yang, ditu, yang telah dijadwalkan dikurangi dengan tanggal dan jam saat ini maka keluarlah diferensiasi dalam bentuk second dan ini informasi ini kita manfaatkan sebagai nilai delay-nya ya kita nilai delay-nya seperti ini oke okay, kita akan coba um, menjalankan ini teman-teman kita akan coba play Oke, okay, teman-teman kita lihat ini adalah hasilnya. Jadi, um, ya ada yang saya lupa di sini ya. Oke, okay. ini bentuknya harus jadikan outline, ini juga jadikan outline. Saya lupa nambahkan icon-icon di sini ya. Scrollnya udah jalan juga. Nah, kita bisa perbaiki langsung, teman-teman di Create2 XML. Nggak buka dulu. Oke okay, ya kita masuk ke desain di bagian ini ya di bagian uh, yang time betul yang ini kita kasih an icon an icon oke okay. an icon drawable-nya kita pilih yang akses alarm kemudian modenya adalah custom oke okay. dan yang kelupaan berikutnya adalah ini mestinya style-nya outline, teman-teman ya. Outline box. Oke. Okay. Demikian juga yang ini. Outline box. Selesai. Kita coba play lagi. Oke, okay, baik, teman-teman. Jadi, kita play. Nah, ini lebih baik ya hasilnya. Jadi, kalau kita klik date-nya maka akan muncul picker seperti ini. Demikian juga time-nya, muncul speaker seperti ini. Kalau kita set up tanggal 10 misalkan, pencet oke, OK, maka muncullah di sini. Juga jamnya kita set mau muncul juga di sini. Nah, kita akan mau testing sekalian uh, schedule notification nya Misalkan saya kepengin oke, okay, saya tulis dulu ya tanggal uh, title-nya title 1 title seperti ini oke okay. nah sekarang kita coba tanggal sekarang 9 Juni ya jamnya ini sekarang jam 13.56 saya akan coba set jam 13.56.57 jangan terlalu dekat ya 58 aja jadi saya set 2 menitnya coba saya create to do teman-teman nah kita akan tunggu 2 menit kedepan apakah uh, ini ya berhasil muncul atau tidak, teman-teman ada ada yang kurang sebetulnya tadi ya Jadi secondnya ini tolong diisi nol ya ini kelupaan. Jadi secondnya ini tolong diisi karena bisa kelupaan. Nah setelah 2 menit kita berhasil uh, menemukan tuduh ini ya. Nah tuduhnya ini berhasil nol di sini karena ini big picture ya. Kalau kita uh, kecilkan maka muncul icon kecil di samping. Oke. Okay. Teman-teman ini dalam posisi uh, belum ada app. Kalau Anda klik ya, notifikasinya saya klik maka pending intent jalan. Nah, kalau diklik pending intent jalan dan terbuka inilah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi terbuka main activity-nya. Baik. Oke, semoga berhasil ya. Ini jalankan berhasil. Uh, jika Anda merasa kesulitan atau butuh bantuan, silakan meng-email ke saya atau chat langsung di grup hangout. Terima kasih telah menyimak dan menonton materi notification dan work manager. Sampai ketemu di lain kesempatan. No.